pendek cerita Nabi Muhammad SAW dia punya nama yang semua namanya berkaitan dengan Ma'rifatullah ini semua nama Nabi itu adalah rahasia Ma'rifatullah inilah yang kemudian dibongkar oleh Sidi Ahmad dia dibongkar oleh para wali-wali ya, maka di ujung nanti ada disebut Ya Ahmad, Ya Muhammad Ya, ya, si ya Qasim, ah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya, Ahmad, ya Muhammad, ya Ahmad di dalam Al-Quran berapa kali muncul? Ahmad, nama Ahmad berapa kali di dalam Al-Quran? Eh? Satu kali ini Syekh Muhammad Bahauddin al-Baitar telah syarah selawat ini pun mengatakan hal yang sama ya inma yuzkar marrah wahidah Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran karena Ahmad adalah la ahad ahad itu maha esa satu maka la yasdur min ahad illa wahid likatah yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama sufi dan mereka ittifak sepakat muafakat layas durmin dari ahadillah tidaklah terbit dari ahad kecuali wahid ya. maka ahad kul huwallah ahad. ahad kul huwallah ahad kul ya Muhammad itu terjemah biasa kul ya Ahmad huwallahu ahad maka yang dipanggil mukhatab di situ adalah ruh Ahmad Karena tutup ujung ayatnya adalah ahad ini bukan hadis, ingat ada satu kalam ditulis oleh Muhammad Al-Ghawth ya, dalam kitabnya Jawahirul Khamsa Ana Ahmad Bilami Ana Ahad Bilami Itu kalam ilhami Bukan hadis <tong> Tolong jangan salah Faham Jadi wali-wali ini Ketika sampai kepada surat As-Sof Ismuhu Ahmad Lalu Allah bagilah di dalam kolbunya Kalam, kalam ma'rifat ilham seakan-akan Allah berkalam apa kata Allah Ana Ahmad Bilamin Ana Ahad Bilmin jangan salah faham aku hanya engkau kenal, aku yang Ahad hanya engkau kenal dengan Ahmad, yaitu ada Minnya maka tetap berbeza antara Ahad dan Ahmad ahad bukan ahmad maka khalid bukanlah makhluk al-rabbu, rabbu, rabbu al-abdu, abdu Allah tetaplah Allah, Tuhan kita hamba, tetaplah hamba huruf min itu hijabnya 70 ribu cahaya maka ahmad bukanlah ahad tapi jika engkau hendak mengenal rahasia ahad harus melalui rahasia Mim pada Ahmad. Mim itu diturunkan lagi jadi adalah Muhammad. Itulah Mimnya menjadi Mim Muhammad. Bertambahlah min. itulah Mimnya syariat. Mesti kita ambil syariat. Siapa yang tidak ambil syariat, tazan Dia pasti zentik. Siapa yang bersyariat, tidak ambil hakikat dia fawailul musallim dia solat tapi Allah kemudian kutuk dia karena dia tidak menyembah Allah dia hanya menyembah fikirannya setiap nah, ini barangkali yang dapat saya urai dengan izin Allah saya minta ampun kepada Allah jika ada urayan yang salah saya minta maaf kepada Ruhanya Sidi Ahmad dan Idris dan Idris jika ada ibarat-ibarat yang tidak berkesuai tapi insyaAllah ini selesai karena pun saya dari tadi bertawasul dari dari Seremban saya tawasul terus kepada Sidi Ahmad. Saya ziarah kepada mursyid-mursyid Ahmad Ya sampai kepada uh, terakhir di Linggi ya. Sidi Jamaluddin Delitris. Saya pun ziarah, saya minta izin ya Sidi walaupun alam kita sudah berlainan. Allah tolong izinkan saya karena orang yang mencintai engkau Si Sheikh Abdul Rahman bin Jaffar minta saya uraikan. Ya. Sebelum saya duduk di sini, sebelum tahu mahu cakap apa. Ya. Karena yang saya baca lain, yang saya tawajukkan lain. Karena ilmu ini tidak bisa dihafal Allah. Tidak bisa dihafal Ilmu kitab hikam Kitab hiyah al tidak dapat dihafal Ini ilmu zauqiyah Ilmu madat Maka jika benar itu barokah Para wali Bukan ilmu saya Saya pulangkan kepada Allah Saya serahkan kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW awarisnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raj'un Kita milih Allah Kita pulangkan semuanya kepada Allah استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وذريته الفاتحه Demikian <tellan> dari hamba al-Faqir, mohon maafnya. Beribu maaf. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.